kulon itu tak cerita tak hatus banyak saya itu kan yo ya, di saya rapat juga juga kan uh, anjuran kulon yai kan dua ribu lima itu kulon sering gerah sering gerah manjain karena ditinggal bapak mungkin wajar. kulon nanti duit kulon namung lima juta nomor kinton bayar rumah sakit itu pas lima belas juta boy mau susu satu saya kulon ngomongin mbak santri sing nggak kan bayar cuma duit gue minta no gue bayar gerah ibu ini rumah sakit aku seneng duit gue minta ke itu nggak nggak puisi uang tua kalau apa yang aku, nak dua iku ente, mergok tak ngurumat ibu, tak ngurumat ibu watah tuh itu banyak orang naruan, itu banyak yang nangis ketika saya ngomong ada seorang ibu-ibu meninggal anaknya sering ngeluh karena dunia ini ente, ngurumat ibu ya. karena yang tak kandang aku lalu nanti nangis cara mikir aja ngono aku, yang bangga, dunia ente, ngurumat ibu berarti ente, fil ibadah, kalau apa yang nantek, aku mergo katot wang nakal, katot judi